Welcome Sobat Health, this is One Minute Di video kali ini kita akan membahas Lipoma Definisi Lipoma Lipoma ialah tumor jinak yang tumbuh pada jaringan lunak Pada tumor ini tumbuh perlahan, berlobus dan dibungkus oleh kapsul fibrous yang tipis Gejala Lipoma Lipoma ditandai dengan munculnya benjolan lunak muncul di bagian tubuh manapun pada umumnya ukuran benjol yang muncul sangat kecil tetapi bisa tumbuh hingga mencapai lebih dari diameter 6 cm lipoma bersifat lunak pada perabaan dapat digerakkan dan tidak nyeri pertumbuhannya lambat dan jarang menjadi ganas biasanya pada benjolan dapat ditemukan pada area punggung, paha, lengan leher, perut, dan bahu dengan ciri-ciri bagi berikut yang pertama berukuran kecil tetapi bisa bertambah besar yang kedua, pertumbuhan sangat lambat Yang ketiga, terasa lembek saat disentuh atau digoyangkan Yang terakhir, bisa menimbulkan rasa sakit saat sudah semakin membesar Penyebab Lipoma Penyebab Lipoma belum diketahui dengan pasti Namun, karena penyakit ini merupakan tumor jinak Diduga disebabkan oleh bahan karsinogenik, trauma, lingkungan, genetik, dan faktor imunologi Bagaimana cara penanganannya? ini tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Tidak ada kontraindikasi untuk menghilangkan lipoma, kecuali pasien tidak dapat menjalankan operasi karena faktor lainnya atau lokasi anatomi membuat pengangkatan tidak layak, misalnya lipoma intraspinal. Kapan harus mengunjungi dokter? Jika terdapat benjolan yang semakin membesar dan nyeri, segeralah periksa ke dokter. Sebab tidak semua benjolan yang muncul di permukaan kulit pasti lipoma.